Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban Di halaman 91, 92, 93, 94, dan 95 pada tema 2 kelas 4 Selalu berhemat energi Baik, pertama kali kita akan jawab di halaman 91 Sebelum melakukan kampanye, lihat kembali rancangan poster yang telah kamu buat sebelumnya. Selesaikan poster tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan dan berikan tanda centang untuk kriteria yang sudah kamu penuhi. Baik, untuk kriteria pertama ada seluruh gambar sesuai tema. Maka kita centang kalau sudah. Kemudian yang kedua, poster tertata dengan baik dan serasi. Menggunakan bahasa ajakan, iya. Menggunakan bahasa yang singkat dan benar, iya. Bahasa mudah dimengerti iya. Menyeru hemat energi, iya. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 92. Setelah melakukan kampanye, jawablah pertanyaan berikut. Apakah kampanye yang kamu lakukan dapat disebut sebagai bagian dari kewajiban sebagai warga? Mengapa? Jawaban, ya, karena setiap warga negara berkewajiban menjaga kelestarian sumber energi Energi yang kita gunakan sekarang merupakan energi yang dibutuhkan oleh generasi mendatang. Jadi, kita hemat energi dari sekarang Berikutnya, kita akan jawab di halaman 93 Apa manfaat dari kampanye yang kamu lakukan terhadap dirimu, orang lain, dan lingkunganmu? Jawabannya, kampanye bermanfaat untuk menyebarkan informasi, meningkatkan kepedulian bagi semua warga tentang kepentingan dengan, tentang pentingnya hemat energi. Apa rencanamu selanjutnya setelah melakukan kampanye tentang hemat energi ini? Jawaban, rencana selanjutnya adalah mengkampanyekan hemat energi ke lingkungan yang lebih luas, mengajak warga untuk berhemat dengan memberikan contoh nyata. Berikutnya kita akan jawab di halaman 94. Tuliskan hasil diskusimu. Permainan bola zigzag merupakan permainan bertim yang menarik dilaksanakan di SD sebagai sarana untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani. Selain itu, permainan ini dapat membentuk kepercayaan diri. Dimaksudkan dengan bermain dapat meningkatkan kemampuan untuk tampil di depan umum. Perlengkapan dua bola besar Sebelum melakukan permainan, lakukan pemanasan terlebih dahulu Perhatikan arahan dan contoh yang disampaikan oleh guru Sekarang saatnya kamu memainkan permainan bola zigzag Diskusikan bagaimana kamu melaksanakan permainan hari ini Apa saja keterampilan yang sudah kamu lakukan dengan baik Keterampilan yang sudah saya lakukan dengan baik adalah melempar bola Berikutnya kita akan jawab di halaman 94 Apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik? Keterampilan yang belum saya lakukan dengan baik adalah menangkap bola Pertanyaan berikutnya Apa rencanamu agar kamu lebih terampil dalam bermain? Jawabannya saya akan terus berlatih dengan giat dan secara terus menerus Berikutnya, ayo renungkan halaman 95 Hal-hal penting apa saja yang kamu pelajari dalam satu pekan ini? Terjawab dari yang atas, contoh hal-hal penting yang saya pelajari selama satu pekan ini adalah sebagai berikut 1. Menghemat air 2. Mempelajari sumber energi Tiga, man... Oke sekarang kita akan jawab titik yang dua ini. Apa manfaat pelajaran tersebut bagi dirimu, orang lain dan lingkungan? Manfaat sumber energi ialah untuk menunjang keperluan dan kebutuhan manusia untuk bertahan hidup di dunia. Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sikap yang aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu, beribadah sesuai agama yang dianut. 2. Saling menghormati antar sesama pemeluk agama tiga Hidup rukun antar tetangga empat Gotong royong di lingkungan masyarakat lima Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi Nah berikutnya di halaman lima ini Kamu diminta untuk menunjukkan poster yang telah kamu buat kepada orang tuamu Baik itu saja yang kita bahas pada video kali ini